Halo, assalamualaikum sobat. Begitu selamat pagi, pagi kan masih pagi. Selamat pagi untuk semuanya. Untuk penggemar, begitu TV saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat sarapan pagi. Pagi ini saya akan intip, intip ya. Ngintip burung kenari Kiriman dari subscriber TV Terima kasih yang telah mengirimkan burung kenarinya Untuk subscriber kita Nah, beliau tidak mau namanya disebut Saya ucapkan terima kasih Banyak-banyak terima kasih Atas kirimannya Burungnya udah sampai, selamat Yuk, kita buka Burung kenari Kita intip dulu Jeng, jeng Duh warna kuning halo kuning kok kuning? Duh. katanya yellow kok kuning? Yellow. Ini yang datang kuning Lepas Hah? Yellow. Saya minta Eh dia bilang yellow. Yang datang kuning Sama yellow sama kuning Oh saudara <guluh> Saudara Saudara kuning jilu sama saudara. Terima kasih untuk yang ngirimkan subscriber kita. Datang burungnya selamat. Kita coba kita rawat. Masih paus nih. Kurang lebih dua tiga bulan lah umurnya ini. ya kuning semoga cocok di tangan saya coba-coba rawat kenari aduh burung burung kecil cantik kayaknya ini loper sudah datang baru tiga hari masih belum stabil ini Si belajar ngiri, halo, halo, ini malah yang atas bunyi terus si ganti bulu Hello, good evening. Terima kasih bosku Burungnya sudah sampai Selamat Sampai dengan selamat Mudah-mudahan cocok Dari tangan saya mudah-mudahan saya bisa ngerawat kenari ya eh? diturunkan huh? nanti dulu lah kita tengok dulu apa bunyi dia bunyi kenari atau bunyi duit duit duit gitu kemudian bunyi duit duit duit gitu Belum ada bunyi juga nih. Halo, masih paut baru dua tiga bulan lah usia. Selain tidak nunggu satu tahun dua, dua bulan baru dia belajar ngerol. beau kurang fit deh, lagi ganti bulu proses mau ganti bulu malah nyanyi, Alah. Alah. tembakannya ribu, hah? Turun kan? Nanti dulu, sebentar loh nunggu dia bunyi. Tadi malah diam lah, anteng, makin ngantong nih. Halo, ring, ey, ring, ring, ring, ring. ring. ring. ring. ring. Ini, Tunggu dua, dua atau tiga bulan lah. Eh, satu atau dua bulan lagi ya. Dah, belajar ngerol deh. Sabar. kribo Oke okay. hubungkan kribo dulu Si kuning gantang Digantungkan